bareng-bareng ya kita buat instrumen musik uh, itu diantaranya ada drum, ada solo bass, kemudian ada power chord, dan bagaimana videonya tonton terus sampai selesai jangan di skip agar supaya teman-teman bisa mencontohkannya di rumah. Cekidah. Baik teman-teman sebelum kita memulai pembuatan instrumennya uh, terlebih dahulu teman-teman harus mengetahui ini ya. Di sini kan hanya ada satu usb ya, colokan usb uh, company instrumen ya, artinya untuk instrumen musik nah, untuk menggabungkan dua musik secara bersamaan di dalam soundcard ini sangat sulit tanpa kita menggunakan sebuah alat ya yaitu kabel Aux 11 satu ya. ini ukurannya 3,5 mili nah, Dan ini uh, kabel ini Kita sambungkan ke sound card Kemudian ujung yang satunya itu dari handphone Dan handphone ini adalah instrumen kedua Ya di sini nanti uh, instrumen drumnya di sini ya Sebenarnya hitamnya di sini, kemudian instrumen gitarnya, yaitu di accompany instrumennya ini sendiri juga. Oke, bagaimana kelanjutan videonya? Yuk, kita sikat aja. Do Do Do